Analisa USD/JPY tanggal 13 Mei tahun 2022, tren pergerakan USD/JPY sejauh ini masih berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan USD/JPY jika terus bertahan di atas area 128.730 karena ada potensi USD/JPY bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 129.400 sebaliknya waspadai jika USD, Yen bergerak bearish dan bertahan di bawah area 128.400, karena ada potensi USD, Yen berbalik bergerak bearish ke sekitar area 127.730, sekian analisa forex untuk tanggal 13 Mei tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi, 081212.